Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati teman-teman yang melihat video ini oh, yang saya cintai orang-orang yang suka menonton video saya oke okay? dan terima kasih banget semoga saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, walafiat oh, mudah rezeki ya, yang menonton video saya khususnya nah nah itu doa spesial banget karena doa itu teman-teman tidak oh memungkinkan malaikat aminkan walaupun saya tidak kenal sama teman-teman kebetulan kalian klik, oh, klik video saya dan kalian nonton dengar doa ini walaupun hanya so, sekedar oh, berapa bait tetapi kalau saya bersungguh-sungguh Benar-benar yakin Kalau Allah kabulkan doa saya Insya Allah dikabulkan Ya semoga Saya doakan walaupun hanya kata-kata Saya doakan semoga teman-teman siapa saja Yang terhubung ke Channel Youtube ini Saya doakan semoga Dalam keadaan sehat Mudah rezeki ya. Intinya jangan pelin untuk bersedekah, jangan berpikir mengeluarkan sesuatu untuk orang lain. Jangan irin internet. <laughs> Jadi kalau nonton video itu harus habis biar tidak gagal paham. Oh ya, yeah. sekarang ini aku tidak oh tidak mau panjang lebar karena aku tuh kepengen makan, guys. Biasa. <laughs> Biasa saja. Jadi aku harus makan itu sambil Video-video sampai kita cerita, nah ngomong-ngomong masalah cerita, guys. Sekalian aku itu oh, menceritakan tentang nasib TKW. Nah, karena oh, kebanyakan sekali oh, TKW- TKW oh, di luar sana, hmm, yang apa itu mungkin oh, ada yang tidak bernasib baik, ada pula yang bernasib baik. Nah, buat teman-teman yang kurang bernasib baik seperti saya ya kita jalani aja hidup ini sesuai rencananya Allah karena kita itu tidak tahu ke depan nah so, tapi sambil saya makan, kita akan bahas khususnya itu kan buat teman-teman yang mm -mm, yang mungkin oh apa untuk meng, apa, menghadapi majikannya oh, terlalu cerewet ataupun oh, apa itu lebih tepatnya juga pelit. Nah, kita harus hadapi dengan baik. Nah, sekarang ini majikan aku dikatakan beli juga enggak cuman karena aku mau aku beli karena aku mau apa untuk malas makan di rumah. Jadi saya beli teman-teman enggak tahu ya, apakah makan seperti yang di video yang lain juga atau lantas kenapa seperti ini ya. Makanya aku curi Jadi rasanya tuh gimana? Enggak tahu saya. Nah, teman-teman sebelum saya oh, mulai makan. Jadi khususnya buat teman-teman TKW ini ya. Kalau seandainya kita kepengin makan ya oh makan apa saja ya kalau majikan tidak jangan terlalu menunggu kepada majikan. Nah, kalau kita mau kita beli sendiri ya guys. Nah, ini isinya saya nggak tahu. Kita buka. Wow, keren banget Jadi makanan aku itu itu aja, guys. Jadi karena aku tuh favorit banget burger steak, ini seperti ini penampakannya. Ya. ya biasa teman-teman di rumah juga bisa. Ini bukan KFC. Sebenarnya di sini saya mau beli KFC, tapi kan gak ada KFC di sini, guys. Ada jauh. Jadi aku makan ini aja, guys. Nah, mm, untuk makan ini kita sambil ngomong Kan ya, biasa ya, kalau makan ini pasti pakai ini guys jadi itu sudah apa namanya itu sudah sudah tidak sudah lumrah gitu kemudian biasa pakai ini juga tadi aku lapar guys jadi aku tuh ya, jadi aku punya cerita ya guys oh aku punya kucing ya itulah ot oh, otomatis ini guys seperti biasa juga homo dan seperti biasa ada sus seperti ini ya kita buka dulu sosnya Hai udah nih enaknya memang enak sih kalau ini cuman ini nggak tahu saya kalau dulunya ya teman-teman saya kan punya channel YouTube uh, Jadi kan banyak-banyak teman-teman yang bilang ke saya Oh uh, mbak buat video tentang Arab Saudi ya buat video tentang di Arab Saudi oh, seperti di mana mana saja gitu setidaknya bareng sama onta gitu ya. naik sama onta nah jadi di video saya dulu dia oh, channel YouTube saya dulu namanya marmis Pawpaw nah sekarang channel itu ambruk saya nggak tahu bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi video saya itu hilang makanya saya sekarang kubusnya jadi di video saya yang dulu channel saya satu itu semuanya berkenan tentang TKW tapi konten itu semuanya lainnya dari 60 video, kalau nggak salah guys, 60 video. Dan saya sudah mendapatkan jam tayangan 4000 lebih. Subscribe 1.800. Nah, jadi saya orangnya disinilah yang kita ketahui. Ini adalah salah satu contoh buat teman-teman ya. Kalau orang nggak jujur sama kita. Kalau kita jujur juga nggak jadi masalah Soalnya intinya skip Gimana pun kita kejar Kalau Allah tidak izinkan itu disitu rejeki kita Maka memang tidak akan kita dapatkan guys Ya Jadi santai aja Makanya hari ini aku Di YouTube ini aku santai tidak begitu Bikin capek Kalau waktu itu kan aku capek banget Memang fokus ke YouTube Sehingga pekerjaan aku ke pembantu, aku kan pembantu ya guys aku babu oh, se sehingga, ini aku udah cuci tangan ya sehingga pekerjaan aku sebagai babu itu kadang terbengkalai maksudnya so, itu aku ngantuk banget sampai aku sakit guys hmm. jadi maaf sekali kalau aku tuh makan itu bunyi mulutku ya Nggak tahu kenapa punyai <laughs> Karena ada Mungkin ada orang bilang ya, perempuan kok boleh ni Makainya gitu hmm. Jadi benar-benar agak ni dia memajikan. ini setiap hari makan ayam apa apa ada cuman kan aku nggak bisa masak seperti ini. aku mau makan dua tangannya seperti biasa guys hmm enak banget hmm. satu porsi guys 17 Jadi kalau di video saya itu di channel YouTube saya satu itu waktu itu aku masih di rumah majikan yang lain ya, bukan di sini. Jadi apa namanya itu Waduh, pedas juga, guys. Jadi, uh, ada di situ makan ini juga, Bu. tapi lebih lezat di situ, lebih bagus. Dan ini kubusnya juga lebih bagus. Ini mah, kubus apa ini enggak bagus? Gak enak ini. Hmm. Hmm. karena aku yang di tempat yang lain itu bukan kayak gini, gak rapi ini nggak rapi guys, enggak rapinya tengok Ininya di sini campur semua. Aku eh Jadi kalau aku itu guys ya ada kucingku di sini. Aku nangis. Jadi aku ini sebenarnya beli makan ini. Selera aku turun. Karena apa? Karena kenapa? Karena aku memikirkan kucingku. Jadi kucingku itu kan di sini ada kucing biasa kan ada di di videoku itu ada kucing tuh mm -mm. itu aku cinta aku sayang banget guys sampai aku mandiin, ngasihin makan, suapin gitu jadi aku sayang banget jadi dia itu seperti salah satu keluarga aku yang ini kayak mungkin anakku yang meninggal itu seperti itu orang yang aku cintai kemudian terpisah iya kalau manusia dia punya HP mungkin aku bisa nelpon ini kan dia kucing dibuang sama majikan sudah itu akunya susah untuk menghubungi dia aku dimana dia setiap hari aku keluar lihat siapa tahu dia mau balik ke sini karena majikanku itu nggak suka kucing jadi udah tiga hari ini aku tidak makan susah makan kalau aku makan itu Aku ingat, aku ingat itu kucing karena kucing itu, guys. Dia adalah seorang hewan, bukan manusia. Kalau manusia, dia bisa cari makan, hmm, ya hmm. kan? Dia bisa cari makan. Kalau kita manusia seperti aku, misalkan majikanku nggak ngasih makan, aku bisa beli, umpamanya. Kalau nggak bisa makan aku bisa pergi ke ke rumah lain ada yang pelin ada yang nggak tapi kalau kucing adanya kucing diciptakan Allah itu karena apa karena itu Allah mengetes jiwa manusia yang mana baik kalau Allah itu kalau Allah tidak punya rencana menciptakan itu hewan hewan itu mendekati manusia kalau Allah tidak punya rencana yang baik untuk manusia tidak mungkin Allah itu ciptakan itu hewan. Makanya ini majikan saya ceramahin. Saya bilang, Hewan nenek, Aku, apa namanya? Mm -mm. Anu itu, kucing itu datang ke sini karena Allah yang memberikannya punya rencana Allah. Kalau kita memberikan dia makan dia sedekah. Karena dia itu seorang hewan tapi itu ciptaan Allah. Dia datang ke sini kita kasih makan, otomatis kita itu mempunyai relawan gitu bukan sesama manusia aja kita sedekah tapi sama hewan juga itu lebih bagus juga karena hewan itu tidak bisa cari makan, dia bisa makan itu manusia darinya manusia yang mempunyai hati baik sama dia. Nah. Kalau saja man, kalau saja Oh sudah tidak baik kepada hewan gimana manusia nah, manusia masih mending kamu tidak baik apa penentu tidak bermurah hati. hatinak manusia itu punya tangan punya otak bisa cari uang bisa beli makan kalau dia itu kucing dia hanya mengharapkan dari manusia sisa makan manusia Hai Benar-benar, kalau ada kucing tuh di rumah, enggak dikasih makan. Itu Allah itu tahu punya, Allah itu melihat apa aja yang kita buat kepada sesama yang diciptakannya. Dia bukan manusia, tapi dia ada di rumah kita. Karena Allah itu memberikan, inilah di sini ada makanan kamu. Dia itu mengintes tes jiwa manusia, Allah itu mengintes jiwa manusia yang ada sama si kucing itu. Tapi majikan ini, ya Allah, jadi aku setiap makan, guys, aku ingat si. Si kucingnya kucingnya sangat nangis demi Allah ini adalah aku banyak juga sih um, ada kucing aku banyak kerja di rumah majikan ada kucing tapi gak begitu aku cinta karena kucingnya itu kan udah gede ya dia juga suka nyakar, kalau ini tidak suka nyakar, jadi aku benar-benar kecewa dan kangen banget sama si Moki namanya aku kasih si Moki kalau jadi kalau aku kalau aku lagi lagi di ruangan itu guys lagi di dapur setiap aku buka pintu tuh aku langsung ingat semua key apalagi aku pergi tuh ke tempat dia dimana aku sering mandiin dan ketika aku mandi itu aku masukkan dalam bak itu saya kasih sabun di kepalanya semuanya itu kemudian dianya itu kan enggak kena enggak kayak baby gitu kalau kita mandiin baby itu kan kalau kena matanya itu dia kan gini gini kan tangan ke kita mau datang ke kita sama semua si kucing itu begitu dia buat ke aku nah setelah saya ngelap semua bulunya udah kering nah semua si kucing itu dia masuk ke dada aku, lengket ke dada aku, nempel ke dada aku, diam. Kemudian aku perlu begini seakan dia itu mengucapkan terima kasih ke sama aku. Makanya aku itu benar-benar dia bukanlah seekor si kucing tapi dia adalah oh, oh suatu apa itu oh, apa yang eh, diciptakan Allah yang ada dalam hati aku dan kalau aku mm -mm, tidak mencintai kucing itu, aku gak mandiin setiap mari guys, ndak perhatiin dia makanan, ku, uh, minuman, makanan aja saya suap, saya takut itu akan tercekik dia. Jadi aku benar-benar udah sayang banget sama kucing itu. Sampai sekarang juga kalau aku lihat di luar itu, aku do, aku nangis. Kalau aku bayangin kalau aku lihat di luar di jalan ada itu kucing, aku turun langsung aku ambil lagi tapi gimana lah aku cuma bisa berdoa semoga kucingnya itu ketemu manusia yang baik karena nggak semua manusia yang jahat sama kucing ada manusia yang mencintai kucing contohnya seperti aku jadi si kakek ini jadi si kakek ini ini benar-benar guna ayam aja saya makan Ini kalau ada oh, tengok guys. Merah banget itu karena cabe. Ini kalau ada itu kucing aku enggak makan ini ini Ininya punya dia. dari tadi kan aku nggak nggak nggak minum karena apa kalau aku minum takutnya guys ini sedang, takutnya aku kenyang duluan gitu Ronaldo tidak mau minum cola cola kulakukan itu enak Ronaldo ngapain pula kau tidak mau minum <laughs> tapi jangan minum setelah itu kamu lari mengejar bola bisa bahaya Alhamdulillah Ronaldo lagian ngomong-ngomong si Ronaldo itu salah eh si yang yang sediain sama si Ronaldo itu juga salah emangnya dia lagi makan itu kan lagi meeting kalau nggak salah ya lagi meeting bukan lagi makan <laughs> kalau lagi meeting itu biasanya emang air putih sediain dasar goblok sih <laughs> ya Ini lagi meeting di kola-kola Kayak kola-kola itu minuman minuman biasa ya. Kalau di sini kola, kola itu mereka minum itu ketika lagi makan. Melihat menu apa yang dia makan. Kalau lagi meeting dia ya perasaan nggak minum cola-cola deh <laughs> itu minumnya air, air putih ini lagi meeting dikasih cola kola ya siapa yang mau alhamdulillah <laughs> sorry Jelas-jelas, kakak yang ada yang mau dodol. Hmm. tuh si kan. Aku lagi nonton, guys. Unplan aku reaction video aku barengan sama si Mookie, ya. Tuh dia si Muki. Ya, ya Allah, aku kasih banget sama si Mookie. itu pertama aku ketemu sama semua kita masih kecil matanya itu buta. hmm. apa ya, durasi nih? enam hmm. puluh enam enam belas. oke. Okay. terus saya sudah kenal. Belum, belum, belum, belum, belum. karena saya sudah kenyang, guys. Alhamdulillah, ini semua, ini besok saya kasih sama kucing yang di luar sana. Itu, hmm, hmm. ya Allah, Apa itu siapa yang hmm. Hmm. Fisimu untuk makan yang un pedas ya mm Hmm, mm -hmm. Aduh guys Alhamdulillah Maaf sekali ya Apabila kalian nonton videoku Janganlah kalian lupa subscribe aku ya Tidak kalian nonton juga Subscribe ya Ya guys itu satu oh setengah porsi gitu guys jadi setengah ayam sebelah ayam doang aku itu nonton sambil sambil makan sambil nonton kucing videoku yang kucingnya tuh guys karena aku kangen sama dia Oke, okay, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentar. Dan terima kasih kalau kalian nonton habis ya Semoga rezeki kalian lancar. Oke, okay? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.